Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Hari Pranata. Perkenalkan saya seseorang yang yang sangat ingin membagikan pengetahuan yang saya miliki walaupun mungkin pengetahuan ini tidak bukan berarti saya yang lebih pintar dari teman-teman bukan. Saya hanya ingin membagikan pengalaman dan wawasan yang saya miliki tentang pasar modal khususnya pasar modal Indonesia jangan lupa like video ini share ke teman-teman kalian klik tombol subscribe agar saya lebih banyak bersemangat untuk memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat pada teman-teman khususnya tentang dunia investasi topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengapa menunda investasi merupakan suatu kesalahan hal ini topi ini terjadi yang saya ingin saya angkat karena ada eh, beberapa minggu yang lalu ada percakapan chatting saya dengan seorang teman saya yang mengatakan bahwa dia awalnya dia berinvestasi di pasar modal tapi kali ini dia menjual semua sahamnya, dan full in cash. Artinya tidak ada satu lembar pun saham yang dibelinya pada saat ini. Alasannya adalah karena ia khawatir tentang resesi, maupun krisis ekonomi yang biasanya akan terus terjadi di dunia ini. Mengenai resesi, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya, saya ada membahas tentang apakah 2020 merupakan tahun yang buruk bagi dunia saham. Yang ingin saya sampaikan di sini, ketika kita full in cash, artinya kita sudah kehilangan peluang, teman saya tersebut, mencoba timing the market mencoba menebak apakah arahnya akan naik apakah berat artinya dalam kali ini teman saya tersebut bertaruh bahwa bursa saham akan turun, krisis akan terjadi oke jika dia benar maka itu merupakan suatu keputusan yang tepat bagaimana jika dia salah 6 bulan kemudian, tahun 2020, ternyata bursa kita, seandainya IHSG menyentuh angka 7.000. 1.000 poin dari posisi IHSG sekarang. Sekarang sekitar 6.000 ketika video ini dibuat. Ketika dia tidak membeli apapun, saham apapun, maka dia sudah kehilangan peluang dalam waktu enam bulan ke depan, ataupun setahun ke depan. Bisa saja resesi atau krisis juga tidak terjadi. Kemungkin Bisa saja setelah lima tahun ke depan, baru ternyata, baru terjadi krisis. Sekaranglah sudah kesempatan. Waktu terbuang sia-sia. Yang seharusnya, ia tadi memperoleh gain atau keuntungan yang besar, akhirnya dia tidak mendapat apa-apa bagaimana nasib kita yang sudah berinvestasi di pasar modal dan harga saham kita turun jauh maka kita akan mengalami penurunan nilai uang yang sangat besar seandainya misalnya portofolio Anda nilai uangnya 100 juta dan ketika terjadi krisis Menurun, nilai yang menurun sampai katakanlah 50% atau 60% lebih parah misalnya. Tinggal 40 juta. Kembali lagi, in, hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengatur aset yang kita miliki alias money management yang kita miliki contoh yang saya buat 100 juta misalnya orang yang berinvestasi 100 juta nilai total di saham 100 juta bisa saja dia hanya mem dia memiliki uang yang banyak misalnya total uang yang dimilikinya apakah aset yang dimilikinya semuanya Katakanlah setengah miliar rupiah. Dan dia hanya berinvestasi 100 juta. Berapa persen gak itu? Itu hanya sekitar tidak sampai 10 persen dari nilai kekayaan yang dia miliki. Lain halnya dengan si B contohnya yang uangnya hanya 130 juta. 100 juta di saham 30 juta di cash, uang cash apakah berupa tabungan deposito atau yang lainnya surat berharga juga bagi yang A penurunan harga saham tersebut bukanlah suatu masalah yang besar walaupun nilai uangnya hanya menjadi 40 juta tapi dia masih memiliki hard aset yang banyak. Dia masih membeli, dia masih bisa membeli harga saham di harga yang murah. Berbeda dengan si B yang hampir berapa persen? 80%, katakan 80% uangnya ada di saham. Kekayaannya. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada si A yang punya uang satu setengah miliar tadi, itu bukan dia masih punya uang untuk mengcover misalnya katakanlah jauh jangan sampai terjadi misalnya dia sakit atau ada anggota keluarga yang sakit dan membutuhkan uang dia masih punya uang, tetapi yang si B dia bisa berada dalam kondisi yang kacau ketika harga sahamnya turun dan dia tidak memiliki uang ketika terjadi sesuatu hal yang buruk padanya maka dia akan dalam kondisi ke keuangan yang susah yang sulit bisa jadi dia akan mulai berutang sana sini kalau dia menjual harga sahamnya maka dia akan rugi, loss. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah krisis ataupun resesi ataupun apapun itu yang gejolak politik, kerusuhan atau apapun yang berkonotasi negatif yang bisa memberikan imbas pada saham, harga saham turun. harusnya disikapi, kita menyikapinya dengan bijak ya, kalau kita hanya memiliki kita harus tetapkan berapa persen dari kekayaan kita dalam pasar modal, saham dalam membeli saham level kenyamanan teman-teman dan level kenyamanan saya adalah berbeda mungkin mungkin saya nyaman 60% atau 70% kekayaan saya di uang yang saya miliki di pasar modal tapi ada teman-teman yang tidak nyaman semua itu nggak salah dan tidak juga benar semua itu bisa diatur kita bisa mengatur sendiri maka kita bisa mengatur berapa uang yang harus kita invest berapa yang harus kita pegang berapa penghasilan kita setiap bulan atau pendapatan penghasilan teman-teman dari bisnis yang teman jalani bisnis real, bisnis nyata yang teman-teman jalani, ataupun dari gaji yang teman-teman peroleh dari bekerja itu semua bisa diatur. saya akan membahas masalah money management pada video berikutnya berapa komposisi yang ideal walaupun ideal menurut saya belum tentu ideal menurut teman-teman maksud saya lebih detailnya apakah kita harus membeli apa, produk investasi apa, seperti itu jadi ketika kesimpulan dari video ini menunda investasi bukanlah suatu keputusan yang tepat kita tidak berinvestasi sekarang tiba-tiba harga harga salam melambung ekonomi bagus ketika bagus kita lihat, wow, bagus saya akan mulai beli dan ketika ada beli, ternyata beberapa bulan kemudian krisis terjadi dan harga saham jatuh orang yang mulai dari sekarang ketika harga saham naik dia sudah menikmati untung besar, ketika turun lagi, bisa saja dia sudah mengambil untung di harga yang tinggi. Dan Anda ketika naik, baru ingin membelinya, justru, risiko bisa datang ke lebih besar kepada kita daripada orang yang dari awal memulai. Apalagi bagi anak-anak muda umur belasan tahun maupun 20 tahun. Itu adalah kesempatan yang sangat langka untuk teman-teman yang masih muda untuk mulai berinvestasi. Mulai saja dulu. Jangan terlalu banyak mikir. Oh. nanti gimana kalau harganya turun? Bagaimana seperti yang sudah saya bilang di beberapa menit sebelumnya itu semua bisa diatur bukan harus oh saya harus habis-habisan nah, disitulah kesalahan yang bisa saja terjadi dan membuat kita dalam posisi keuangan yang sulit semua bisa diatur bahkan sekarang untuk mahasiswa rp ribu rupiah pun sudah bisa memulai investasi bagi orang umum juga 500.000 merupakan suatu nilai yang tidak terlalu besar dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi teman-teman di kemudian hari. 500.000 memang kecil. Tapi jika rutin 500.000 12 bulan contohnya sudah sudah 6 juta misalnya teman-teman, untung prof, capital gainnya, harga sahamnya naik misalnya 20% saja katakan itu 6 juta bisa jadi 7,2 juta untungnya 1,2 juta katakan 20% contoh akumulasi kekayaan yang teman-teman miliki dari suatu muda itu sangat luar biasa harga saham akan naik dalam jangka panjang itu disadari oleh para orang kaya miliarder-miliarder dunia lihat saja Bill Gates 60% kekayaannya berada pada saham saham Microsoft tentunya 60% Memiliki kekayaan 100 miliar dolar. 100 miliar US dollar. Mengapa Bill Gates tidak menjual saja semuanya? 100 miliar. Jual. 100 miliar itu berapa? 1000 triliun sepertinya ya. Saya tidak... Coba teman-teman hitung berapa. Saya juga malas menghitungnya. 1000 triliun rupiah jika membeli oh pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan membutuhkan dana sekitar 500 triliun atau 400 triliun rupiah kira-kira perbandingan seperti itu mengapa dia tidak menjualnya saja semuanya dan memberikannya ke properti atau apa dan hidup kenapa harus tetap di saham 60 lagi Nah, jual saja semua, belikan properti sebanyak-banyaknya, lebih aman ngapain di saham, nanti bisa miskin loh ya kan bisa miskin, bisa jika saham Microsoft jatuh hilang deh semua kalau rumah tetap ada, ngapa harus tetap di saham Bill Gates loh nah itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan pada video kali ini terima kasih telah menonton jangan lupa klik like share video ini ke teman-teman kamu yang belum memulai berinvestasi jika ada pertanyaan boleh teman-teman tanyakan pada kolom komentar maupun email boleh atau di instagram saya Instagram yang saya miliki ada dua satu hari pra yang pribadi saya dan buku buku investasi silakan teman-teman dm jika saya bisa menjawabnya maka akan saya jawab apakah bagaimana cara memulai investasi membuka akun rekening saham saya juga akan menjawabnya di sana oke okay? terima kasih jangan lupa subscribe